Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video dokumentasi perbuatan Tanglong dan dilanjutkan dengan video lomba di malam harinya, yaitu malam 18 belas nah, malam itu malam itu lomba lomba berpusat di atau dengan delapan April 2023 Kecamatan Harwai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Indonesia. Keadaan yang kita lihat sekarang ini ini belum mulai ya. Ini baru peserta baru berdatangan dan mengambil posisi masing-masing. Dan kita bisa dilihat ya ada peserta banyak beserta. beserta dan luar biasa ya terusnya uh, para penonton juga di sini sangat banyak penontonnya nah ini peserta dari kampung kita ya. dulu, ya. Uh, ya. dan kita lihat sama-sama ya oh sangat kreatifitas mereka ini dan ini juga ada beduknya dan lampu-lampu yang banyak ya yang menghiasi malam ini semakin indah. Iya, kita lanjut beserta selanjutnya. Ini mungkin kapal, berbentuk kapal ya. Oh nah, ya, lumayan besar ini kapalnya. Ini ada foto-fotonya juga ya. Ini ya, nah, dan ini momen uh, pelepasan kembang api ya. Hai, nah, para penonton, ya, iya, iya, iya. Dan ini beserta selanjutnya, itu itu ada. ya. Nah ini dimana momennya pembukaan ya, ya Rambutan sambutan dulu ada ya, tilawah Al-Quran dari teman kita Dan ini piala-pialanya ini Siapa nanti yang akan dapat ya pialanya Dan luar biasa ya dari tokoh-tokoh ini mendukung untuk kegiatan-kegiatan uh, Dan ini uh, momen punya rencana kreativitas ya dan ini warahmatullahi wabarakatuh. Nah, <tik> Ya, penonton terpana. dan ya, ini penontonnya. Ia ya, berlanjut dengan beserta nomor ini dari kampung kita juga. Hai, hai, hai, dengan hai, hai, hai, hai, hai, teman hai, ketiga ini hai, hai, hai, hai, hai, teman hai, hai, hai, Papannya ya luar biasa ada ajar aswatnya juga ya ini pintu Kaabahnya juga. ini juga terlihat ada ajar ya ada orang ada orang yang dikerjain di sana. Pohon pohon berbentuk seperti apa? Dengan tulisan dengan itu apa? Tulisan itu apa? Tulisan itu Ya, hari raya gelombang KPU, waktu, waktu, teman-teman, kucing, kucing, sudah kopi, ya. Nabila al Qurais dengan pintu terbuat dari emas berlantaikan perak fondasinya terbuat dari kayu cendana dengan balas tentara hayat dan hewan-hewan perang dalam terbuat dari yang bernama Mahmur. I love them. Desa Nawi, RT11 Membawakan tema Menjadi baru Menjadi tempat yang suci Dalam